Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Robisway Sodri, Wayasili Amri, Wahluodatamilisani, Yabuhul Kauli. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk semuanya yang hadir pada pertemuan mendadak sebenarnya ini ya karena ada berita baru yang harus dilaksanakan dan mulai berlaku pada 1 Agustus nanti. Karena ini terkait dengan hayat hidup orang banyak. Jadi maka kita kita buat pengumumannya malam ini juga. Karena mudah-mudahan beberapa teman yang mungkin e, nanti susah untuk memenuhi persyaratan ini, masih masih ada waktu untuk e, mengejarnya dalam beberapa hari ini. Karena sekarang sudah tanggal 28, jadi tinggal tiga hari lagi bulan Juli. Nah, coba dimatikan dulu audionya semuanya, biar kita enak. Nah, perubahan yang paling yang paling mendasar adalah perubahan penghitungan basic fee untuk akun yang sudah berusia 4 bulan. Ya, jadi kalau nanti akun-akun yang bulan yang tanggal 1 Agustus, usianya sudah lebih dari tiga bulan, penghitungan basic fee-nya berubah total. Kalau selama ini penghitungan basic fee-nya berdasarkan followers di Snack Video, maka untuk bulan Agustus dan seterusnya, jadi ini mulai penggajian bulan Agustus. ya, Untuk bulan Agustus dan seterusnya, Penghitungan basic fee itu tidak lagi berdasarkan followers snack video, tetapi berdasarkan jumlah video viral di bulan sebelumnya. Ya, itu yang paling yang paling utama dari perubahan sistem ini. Nah, berapa minimal viralnya? Minimal harus ada tiga video viral di bulan sebelumnya untuk untuk menerima basic fee di bulan tersebut sampai tunggu nah, kalau bisa murah main cloud main oh. mati kempi Ingin, bisa pula oh, oke, nah, itu, nah, adalah baju, yang, whoa, itu, itu adalah yang itu adalah yang bocor, yang, itu adalah perubahan yang paling utama yang harus di, eh, yang harus dipahami oleh semua akun, ya makanya tadi saya berharap hadir semuanya di pertemuan ini agar sama-sama paham karena nanti pasti banyak yang komplain ya. Tadi juga waktu pertemuan antara agensi dengan eh, tim snek pengumuman juga memang banyak yang merasa ini berat. Nah, beratnya di mana? Kawan-kawan yang mungkin akunnya sudah 10.000 followers, 100.000 followers yang seharusnya bulan Agustus nanti basic fee-nya sudah 120 dolar atau 220 dolar di bulan Agustus basic fee itu sama rata semuanya 50 dolar ya. Jadi tidak ada lagi yang 120 dolar, 220 dolar, tidak ada lagi. Jadi semua akun baik kreator atau PTlen yang memiliki video viral 10k minimal tiga di bulan Juli semuanya mendapat basic fee 50 dolar di bulan Agustus. Itu yang perubahan yang paling dasar. Nah, kemudian ada ada perubahan-perubahan lain lagi di antaranya semua video yang tidak cukup balasan komentarnya tidak akan dibayar. Kalau selama ini kan dapat potongan 10% dari basic fee. Nah, mulai Agustus, jika ada video yang menerima 5 komentar dalam tujuh hari tidak dibalas minimal tiga komentar, maka video tersebut tidak akan dibayar. Nah, yang berikutnya perubahan lagi adalah eh, ini mengembirakan, semua video viral akan dibayar bonusnya mau 100 video viral pun akan dibayar semua nah, itu ininya jadi di satu sisi ada pengurangan tapi di satu sisi ada penambahan ya dan syarat untuk Basic B tetap 15 aktif D dalam sebulan tapi tidak ada lagi syarat minimal tiga per minggu tidak ada lagi jadi syaratnya hanya satu minimal 15 aktif day selama sebulan dan semua video viral akan dibayar jadi kalau ada selama ini yang video viralnya 20 30 40 mulai Agustus semuanya akan dibayar jadi ini untuk penayangan video di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus ya jadi penentuan mendapat bisikpi atau tidak itu ditentukan dari rumah video viral di bulan Juli ini ya coba cek kawan-kawan akunnya apakah ada video viralnya di bulan ini kalau belum ada coba usahakan dalam tiga hari ini minimal ada tiga video viral viral, viral yang dimaksud di sini minimal 10 view ya minimal 10.000 view ada tiga minimal tiga kalau di bawah tiga akunnya tidak akan menerima basic fee di bulan Agustus ya nah, mengapa peraturan ini berubah jadi snack video itu ingin mengubah mindset kawan-kawan semua agar mulai sekarang mindsetnya itu adalah bagaimana menghasilkan video yang viral ya karena selama ini ternyata banyak akun-akun PTN itu yang hanya berharap mendapatkan basic fee aja ya. posting nggak, nggak berharap viral nggak apa yang penting aktifnya cukup udah gitu nah sama juga dengan ketentuan syarat membalas komentar ternyata banyak selama ini kawan-kawan itu yang lebih memilih dipotong 10% dari basic D dibandingkan menulis komentar nah makanya mulai Agustus semua video yang komen yang balasan komentarnya tidak cukup maka video tersebut tidak akan di jadi perubahan yang terjadi di aturan baru yang akan berlaku 1 Agustus 2022 ini diantaranya adalah basic fee, kemudian besaran bonus video viral, kemudian jumlah video viral, ya itu yang akan berubah di bulan Agustus. Makanya saya berharap banyak yang hadir di meeting ini agar sama-sama paham agar nanti tidak bertanya-tanya, tidak komplain, tidak protes dan sebagainya, ya. Nah, karena ini adalah kebijakan dari Snack Video, kalau kami dari agensi itu eh, hanya mengajak kawan-kawan untuk memahami dan eh, memahami dan melihat bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan aturan ini agar tidak rugi. Ya, karena bagaimanapun aturan-aturan eh, di Snack Video itu adalah aturan yang dibuat dari tim Snack langsung agar jadi yang kami harapkan itu adalah agar kita semua bisa memahami benar aturan yang baru ini agar tidak ada yang dirugikan ya agar tidak ada yang dirugikan karena memang di satu sisi aturan ini Membuat beberapa akun akan kesulitan nantinya karena bisa tidak mendapatkan basic fee di Agustus. Tapi, bagi beberapa akun ini menguntungkan karena semua video viral itu akan dihitung. Jadi, untuk akun-akun yang posting banyak dalam sehari ini menguntungkan. Tapi, buat akun-akun yang posting hanya sekali dua hari ini merugikan. Nah, tujuan dibuat aturan ini memang agar membuat seluruh akun itu aktif. Dan bukan hanya berharap kepada basic fee karena ternyata banyak selama ini banyak akun yang hanya mengharapkan basic fee ya udah basic fee aja cukup lah gitu nggak ada viral pun nggak apa-apa gitu. Namun sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir itu sudah ada warning sudah ada downgrade sebenarnya untuk akun-akun yang tidak memiliki viral. Nah mungkin ke depan yang perlu kita sama-sama belajar itu adalah bagaimana cara membuat video kita viral. Nah beberapa kali pelatihan sebenarnya sudah ada kisi-kisinya diantaranya dengan membuat lebih banyak lagi video karena di sini algoritmanya itu kalau kita melihat lebih ke teori peluang artinya semakin banyak video yang dibuat semakin besar pula peluang video itu viral. Jadi memang Aturan baru ini dibuat agar mindset kita semua itu adalah bagaimana menghasilkan video yang akan viral. Nah, aturan wajib di peraturan yang baru ini adalah wajib memposting video asli. Jadi ini yang diutamakan. Nah, kalaupun misalnya videonya editan dari sosmed, harus mencantumkan sumber. Kalaupun itu video rekaman sendiri, harus mencantumkan tulisan video asli, kemudian bikin nama akun. gitu Karena saya lihat masih banyak yang luput. Karena kalau tidak mencantumkan, itu dianggap bajakan, ya Pirates dianggap itu. Misalnya meskipun itu video asli punya kita, tapi kita enggak tulis tulisan video asli nama akun kita. Nah, itu dianggap bajakan karena tidak ada, tidak ada penandanya bahwa itu video milik siapa gitu ya. Nah, kemudian video yang menerima 5 komentar dalam tujuh hari wajib membalas tiga komentar minimal. Nah, video yang tidak membalas komentar tidak akan dibayar. Ini peraturan baru. Kalau dulu kan dipotong 10% kan. Kalau sekarang video itu tidak akan dibayar, ya. Jadi kalau ada 5 videonya yang viral tapi tidak membalas komentar, ya 5-5-nya tidak, tidak tidak akan dibayar, gitu. Nah, kalau solusi dari kami tiga komentar pertama itu langsung jawab aja. Jadi meskipun dia belum 5, tiga komentar pertama itu langsung jawab aja. Jawabannya itu yang kalimat lah ya, kalimat jangan yang pendek. Agar nanti pada saat sudah melewati 5 komentar lagi, kita sudah aman gitu, ya. Nah, kemudian aturan wajib yang berikutnya video yang sesuai dengan kategori minimal 60% jika kurang maka akun itu tidak dibayar Nah kalau ini sih di aurora mudah-mudahan tidak ada ya meskipun masih ada saya lihat akun-akun yang posting video-video pribadi misalnya video dia lagi joget, -joget video dia lagi mencoba-coba efek-efek baru video lagi daging dubbing ini masih ada saya lihat itu itu boleh-boleh kalau dulu kan kita bilang itu minimal 6 dalam sebulan ya minimal 6 jangan jangan banyak-banyak Nah kalau di sini minimal itu video yang sesuai kategori atau video newsnya itu minimal 60% kalau kurang dari 60% misalnya dia posting cuman 10 video nah 5 video itu video yang di luar kategori video pacarnya ulang tahun video anaknya masuk sekolah video apa gitu yang tidak ada kaitannya dengan news maka dia tidak akan dibayar sama sekali. Ya, ini peraturan baru nih. Ya, nah berikutnya, gaji akun itu tetap sama: basic fee dan bonus video viral. Ya, itu sama, tidak ada perubahan. Jadi, kawan-kawan menerima dua sumber pendapatan, yakni dari basic fee dan dari bonus video viral. Nah, untuk basic fee akun-akun yang memasuki bulan ke-1, 2 dan 3 ya, yang memasuki bulan ke-1, 2 dan 3 itu basic fee-nya tetap sama 50 dolar semuanya ya. Jadi akun yang bulan 1, bulan 2, bulan 3 nanti di uh, aplikasi Snack masing-masing kelihatan tuh sudah masuk bulan ke berapa. Kalau misalnya tanggal bergabungnya tanggal tanggal eh, 2 Juni, berarti pada 1 Agustus nanti belum belum belum tiga bulan tuh ya, itu masih dianggap bulan ketiga itu karena masih kurang sehari ya. Tapi yang bergabung 30 Mei, nah itu nanti sudah bulan keempat itu nanti dia di Agustus ya, karena banyak juga yang bertanya itu, kalau sudah udah udah. Udah tiga bulan lebih, kok belum ini gitu ya? Nah, jadi untuk akun-akun yang tiga bulan pertama itu tetap mendapatkan 50 dolar ya. Sementara untuk akun yang sudah memasuki bulan keempat dan seterusnya ya, bulan keempat dan seterusnya, semuanya sekarang sama-sama rata, 50 dolar per akun. Jika, nah ini syaratnya, jika punya tiga video viral di atas 10 k di bulan sebelumnya. Jadi karena nanti itu adalah penghitungan gaji bulan Agustus, maka cara melihat apakah dia akan menerima basic fee atau tidak, caranya adalah dengan melihat videonya di bulan Juli. Kalau di bulan Juli videonya ada tiga lebih yang di atas 10K, maka di bulan Agustus akun itu akan menerima basic fee 50 dolar. Dan ini berlaku untuk seterusnya. Nanti gaji bulan September berdasarkan jumlah video viral di bulan Agustus. Gaji bulan Oktober berdasarkan jumlah video viral di bulan September. Begitu seterusnya. ya. Jadi kawan-kawan, dalam satu bulan usahakan minimal ada tiga video yang di atas 10K agar di bulan berikutnya basic fee 50 dolar tetap di tangan, gitu ya. Itu juga gunanya agar akun kita itu tidak masuk ke akun yang di downgrade nanti atau akun yang di terminate. Karena rata-rata akun yang di terminate itu rata-rata yang video viralnya kurang dari tiga dalam tiga bulan berturut-turut, ya. Nah, eh, jadi bagaimana dengan penghitungan Followers snack video mulai 1 Agustus tidak berlaku lagi ya jadi ini yang membuat kita bikin pertemuan hari ini jadi mulai 1 Agustus mulai 1 Agustus penghitungan berdasarkan followers di snack video itu tidak berlaku lagi nah tadi memang banyak juga yang komentar di agensi lain jadi sia-sia dong saya mengejar jumlah followers selama ini katanya ya, iya memang tapi mau gimana lagi kan karena aturannya berubah, jadi kita tidak bisa uh, tidak bisa apa namanya ya kita hanya bisa mengikuti peraturan. Tadi sore setelah pertemuan dengan tim snack video di uh, pukul sebelas jam enam kita ada meeting lagi sesama agensi dan uh, perwakilan tim snack, ada beberapa masukan-masukan yang disampaikan ke tim snack. Nah, masukan itu akan bisa, akan dibahas lagi. Tapi sebelum ada kebijakan yang baru, kebijakan yang berlaku adalah kebijakan yang disampaikan hari ini, itu Ya, nanti bisa aja mungkin ada berubah karena mungkin berat atau misalnya kiranya jangan 10 kalah lima kalah gitu. Nanti mungkin akan ada perubahan. Tapi sebelum ada pengumuman yang baru, pengumuman yang dipakai adalah yang diumumkan pada hari ini, ya. Oke, berikutnya adalah uh, akun tidak akan menerima basic fee jika di bulan sebelumnya video viralnya kurang dari tiga. Nah, video viral di sini adalah minimal view sepuluh ribu. Ya. Sebenarnya, kalau kawan-kawan uh, ikuti pelatihan-pelatihan kita dalam beberapa kali, sebenarnya gampang sebenarnya mencari viral 10k itu ya meskipun belakangan banyak juga kawan-kawan yang eh, yang resah dan gelisah karena viewers videonya itu mentok di 300 gitu ya kalau dari pengalaman beberapa rekomendasi dari akun-akun yang eh, videonya banyak viral dari pengalaman itu Coba dites, coba dites dalam satu minggu, tes posting 6 video sehari, coba dalam seminggu coba tes posting 6 video sehari, kemudian tes posting satu video sehari dalam seminggu, coba coba dites mana kira-kira ini. Cuman kalau dari pengalaman, kalau posting 6 video sehari itu besar kemungkinan akan ada yang viral minimal satu seminggu itu ada yang viral gitu ya jangan dites bang langsung gempuran Iya, maksudnya kalau nggak percaya gitu jadi coba seminggu 6 video per hari seminggu kemudian satu video per hari gitu nah kalau ternyata benar yang enam video per hari itu ada viralnya selanjutnya bikin 6 video per hari gitu ya karena sebenarnya yang dimaui oleh snack video dengan aturan yang baru ini adalah bagaimana para talent talent ini para akun akun ini Memproduksi video-video yang memang ditujukan agar viral, gitu. Nah, kategori news itu itu beruntung karena kategori news ini satu-satunya kategori yang video-videonya itu masuk hot listnya snack video untuk di-up, untuk di ya. Karena setiap hari akan selalu ada topik-topik yang diminta oleh tim snack video untuk diviralkan, gitu. Jadi, ada beberapa video itu yang diviralkan oleh oleh e, tim Snack Video ya. Nah, berikutnya Active Day itu masih sama, minimal 15 hari per bulan. Penghitungan Active Day juga masih sama, minimal ada satu video yang lolos pada hari itu, maka dia sudah mendapat satu Active Day. Jadi usahakan dalam sehari itu jangan hanya kirim satu. Karena kalau cuma mengirim satu dan ternyata videonya gagal, maka aktif day-nya tidak akan ada pada hari itu. Jadi usahakan dua. Lah. Jadi kalau satu gagal, masih ada satu untuk tabungan aktif day. Nah, Dan tidak ada lagi aktif day mingguan yang minimal tiga. Sekarang tidak ada lagi. Dan juga tidak ada lagi kewajiban aktif day yang tujuh hari berturut-turut itu tidak ada lagi dan juga tidak akan ada lagi hukuman bagi akun yang tidak aktif 7 hari berturut-turut itu dihapuskan. Jadi untuk aktivitas cuma satu peraturannya yakni minimal 15 hari per bulan gitu. Jadi kalau misalnya mau istirahat dulu karena udah 15 silahkan Nah, cuman sebaiknya lanjut terus saja karena yang di yang dikejarkan video viral sekarang ya. Bukan hanya apa, bukan hanya aktif basic fee karena sekarang video viral berapapun video viral itu akan dibayar semuanya itu yang membedakan ya jadi basic fee boleh turun tapi video viralnya dibayar semua nah pembayaran untuk video viral juga berubah ya pembayaran untuk video viral juga berubah jadi pembayaran video uh, viral yang baru itu berbeda. Nah, ini ini siapa nih yang ngasih bulan? Nah, uh, cara penghitungan video viral uh, basic V adalah dengan menggunakan penghitungan di tanggal 1 dia masuk bulan keberapa? dia masuk bulan ke di bulan itu dan berapa jumlah video viralnya di bulan lalu. Nah, misalnya kalau tanggal 1 nanti dia baru masuk bulan ketiga, berarti dia masih menggunakan sistem lama. Otomatis masih 50 dolar gitu. Nah, kalau dia sudah masuk bulan keempat dan seterusnya, maka dia akan dilihat dari jumlah video viralnya di bulan lalu. Karena nanti bulan Agustus, maka video viral yang dilihat itu adalah video viral di bulan Juli. Nah, kalau video viralnya sudah lebih dari 3 sama atau lebih dari 3, maka dia sudah berhak menerima 50 dolar. 50 dolar itu rata buat semua, tidak ada lagi yang 120 dolar, tidak ada lagi yang 220 dolar. Jadi semuanya sudah sama rata. Mungkin kawan-kawan yang followersnya di atas 100 ribu, nah itu mungkin yang yang yang akan rugi ini karena dia akan turun drastis ya bisa turun 100, 150 lebih turunnya ya 170 dolar malahan turunnya dia tapi mudah-mudahan itu nanti bisa ketutup dengan kebijakan membayar seluruh video viral ya Jadi kalau misalnya video viralnya ada 30 30 tiga puluh tiga ribu dua puluh lima, dua ribu tiga puluh dua, dua ribu dua puluh tiga, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh hari dua ribu dua puluh hari itu tetap sama seperti dulu termasuk ribu hari puluh dua, dua ribu dua puluh hari dua hari itu dihitung hari ini juga hari tanggal 28 29 30 31 123 sampai tanggal 3 gitu. Jadi hari memposting itu juga dihitung ya. Itu penghitungan view-nya minimal 10.000 view untuk dianggap sebagai viral ya. Nah, ini adalah bonus viral untuk akun yang sudah berusia 4 bulan lebih ya ini bonus viral yang baru ya Nah bonus viral ini sebenarnya ada dua jenis ya sebenarnya ada dua jenis jadi akun-akun itu itu dibagi dua sekarang kalau dulu kan dibagi dua antara petelen dan kreator nah mulai bulan ini dibagi dua antara Akun original partners dan akun edit partners. Nah, untuk kategori news, semua akun yang masuk kategori news itu dimasukkan ke kategori edit partners. Jadi, bonus viralnya berbeda dengan akun yang original partners. Nah, untuk akun-akun yang original partners itu adalah akun-akun di luar news. Jadi mereka itu bonus viralnya dua kali lipat dibandingkan yang kategori news. Nah, kenapa kategori news hanya menerima berbeda dengan mereka? Karena kategori news dianggap bebas membuat video dengan konten-konten dari sosmed asal mencantumkan sumber. itu kelebihan kategori news ya diperbolehkan menggunakan video sosmed asal mencantumkan sumber. Nah, oleh karena itu bonus kiranya adalah seperti daftar di atas ya. Mulai dari 10k sampai 500k. Jadi yang kalau di sistem lama kan ada lagi itu di atasnya yang 1, 1 juta, 2 juta, 4 juta gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini enggak mentok di 500.000 ya. Mentok di 500.000 mendapat 70 dolar. Nah, Uh, kalau di kategori lain, yang dianggap original partners, jadi akun-akun original partners itu adalah akun-akun selain news, ya, yang masak-memasak, yang joget-joget, yang komedi, nah, itu dianggap akun original partners. Nah, mereka itu dapatnya berbeda dengan akun news. Mereka dapatnya dua kali lipat. Jadi, kalau misalnya di kategori news, uh, 10k dapat satu setengah dolar kalau di mereka dapatnya 3 dolar gitu. Berbeda. Nah, untuk saat ini hanya kategori news yang berbeda. Bedanya 50% lagi lebih sedikit. Nah, cuman kelebihannya di kategori news ada peluang untuk diviralkan. Sesuai dengan topik-topik yang diminta setiap hari oleh uh, tim manajer manajer konten dari Snack Video. Jadi setiap hari kan ada itu topik-topik yang dia minta. Nah, itu nanti akan di akan diviralkan. Jadi mungkin kawan-kawan mulai sekarang mungkin coba lebih fokus ke konten-konten yang kira-kira akan viral, ya. Boleh juga dengan mengikuti topik-topik apa yang sedang diminta oleh tim snack video. Nah, tadi tim snack mengatakan untuk ke depan, kemungkinan kategori-kategori lain juga akan dicek satu persatu apakah dia masuk ke original partners atau ke edit partners. Jadi, kalau saat ini... Kategori news itu semuanya adalah edit partners. Tapi di Aurora, karena ada juga beberapa akun yang bukan news, misalnya ada kategori food, ada kategori film juga beberapa, ada kategori live record, Nah, akun-akun yang bukan news ini, mereka dapat bonus viranya dua kali lipat dari uh, yang tercantum di sini. Misalnya kategori food, nah, dia dapatnya, 140 dolar kalau di atas 500 ribu nah itu kalau penjelasan dari tim snack karena peluang viral di mereka itu lebih lebih rendah dibandingkan di kategori news gitu ya nah berikutnya adalah terima kasih kira-kira ada pertanyaan boleh di sampaikan atau di ketik di kolom chat